Kamu sedang apa di sini? Aku di sini ingin mengangkut pasir Kamu di sini sedang apa? Aku di sini juga ingin mengangkut pasir Kalau begitu, ayo kita berangkat bareng Kalau begitu, ayo let's go Meluncur Oke kita sudah sampai Kalau begitu siapa duluan Kamu atau aku Kamu duluan saja Aku terakhir Oke okay. Oke kalau begitu aku duluan ya Wow, rasanya sudah terisi penuh Kalau begitu Kalau begitu gantian giliran kamu Wow, tampaknya ini sudah terisi penuh. Ayo kita berangkat. Aduh, aduh terganjel, aduh terganjel, aduh sulit sekali. Waduh, aku terguling. Tolong, tolong, tolong, tolong bantu aku. Hei, kamu kenapa? Aku terguling Bantu aku, tolong Oke, okay, tunggu sebentar ya Aku akan memanggil Kren Untuk menolong kamu Tunggu ya